Wahsa dan siapa sih, pikir lagi. Wahsa delay. Tunda kok? Bingung allah, buah si itu terlay songol ini, ya. apa lah buah? Bawa lo terlay, kamar mula mi, siap pertolongan lo naringkan, perjuo lo hasana nadi ketingkan, perjuo lo tiba rohana rohana rohana yes, hp dulu lilin lilin, tambarongan na, gudang dongannya tapi juga lupa tentang pengasih jadi kami kenal kami sudah itu ada juga нев leveran fam iyan pendeko clássya sie to tak 1975 gedesal namunPorathi note if it was зал k якung kruta Nggak salah nyenang ubah itu kan Pakar ya Aku bilang orang nakasah ubah itu kan Jadi ya Upe tong dia Upek pikir semua dia Saya suku tuh tong dongan So nggak tidur jalan solusinya nih Tong doh Bajulopa matok juga nih Titi ayo persalahan aja Titi ayo persilap Jadi tong nggak usah kutingket-tingket Ngga sampai halu sama anak Ngga sampai mah nggak nggak nggak nggak sampai Mersobah atau nggak nggak Kurang arong Ali. saya makatai. Patong Dodi Paula Rana. Rana tuh pegat. Betul, udah tuh. Jadi apa ya? Aku Cari lagi, diaro. orang pusing udah, mau mau aduh sero do ini air sendiri renon seperti air ping angin dia udah tersonggot di nama umpan-umpan ini mah Pak oke